selamat datang kembali di pk ke 13 Hybrid Mobile Programming ya. Materi kita hari ini adalah tentang Plugins dan Local Storage. Oke, okay. nah eh, pertama-tama saya akan bahas dulu tentang Local Storage ya, karena eh, fitur ini dimanfaatkan untuk project Anda ya, jadi saya lompat dulu ke slide 23 ya, tentang Local Storage. Jadi, local storage ini adalah suatu metode simpan data secara lokal di dalam browser. Anda sudah pernah lakukan ini dulu di Framework 7. ya. Hanya saja di Angular, caranya sedikit berbeda. Yang menggunakan library atau plugin yang khusus untuk handle storage. ya Storage ini sifatnya tidak bisa expired dan harus dibersihkan manual melalui clear cache history browser atau menggunakan javascript. Contohnya penggunaan local storage Anda bisa memanfaatkan untuk menyimpan status login user ya untuk menggantikan PHP session begitu ya. Jadi dengan local storage kita bisa menyimpan apakah user sedang login atau masih belum login ya. Kalau sedang login maka kita tampilkan aplik dashboard aplikasi, kalau belum login maka kita tampilkan form login. Bisa juga digunakan untuk mengisi shopping chart, ya seperti yang kita lakukan di framework 7 sebelumnya. Kemudian bisa juga menyimpan settingan preferensi user pada aplikasi, ya. Misalkan aplikasi channel berita, maka kita bisa menyimpan topik-topik uh, favorit dari user tersebut dan sebagainya, dan seterusnya. Oke, okay. untuk Ionic storage, uh, kita gunakan, uh, kita gunakan Ionic storage uh, karena kita menggunakan angular juga di sini. Maka, pertama-tama yang dilakukan adalah kita melakukan instalasi. Oke, okay, jadi um, kita install dulu, ini hanya dilakukan satu kali, ya teman-teman, hanya dilakukan satu kali, npm install at ionic slash storage angular. Oke, okay, ini akan menginstall library storage uh, yang dikhususkan untuk angular. Oke, okay, kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya berjalan dengan baik. Oke, okay, setelah instalasi selesai, uh, maka kita lihat cara pakainya. Uh, berdasarkan Ionic Storage yang ada dokumentasinya di GitHub ini, maka cara pakainya mirip dengan library-library yang lain dan harus dimasukkan sebagai imports ya. Jadi pertama kita import dulu di app module. Anda bisa buka app module di sini. Oke, okay. kemudian kita lakukan import uh, Ionic storage module Oke. Okay. add ionic storage module seperti yang Anda lihat di sini. kemudian di bagian import, ya, kita tambahkan uh, di depan ionic storage module dot for root ya, seperti ini koma, nah, seperti ini ya, jadi ini untuk mendeklarasi, menginitialize storage module di dalam project Angular kita, oke, okay. Kemudian, untuk menggunakan Ionic storage, Anda uh, tinggal mengimport storage seperti yang ada di sini. Mudah-mudahan lupa di konstrukturnya di juga. Kemudian, kita panggil distort uh, storage .create. Ada keyword yang ditulis ini asinkronus dan await. Ya, artinya, apa? Asinkronus yang ditulis di depan sebuah nama fungsi menyebabkan fungsi tersebut. Bersifat asinkronus Artinya bisa um, flow-nya bisa tidak linear. Jadi dia bisa dijalankan di thread yang berbeda. Dan oh, di sini uh, menandakan bahwa ng-on-init ini akan dijalankan di thread yang terpisah dan dia akan menunggu hingga uh, drivernya nya atau akses ke local storage-nya, browsernya itu ready. Setelah ready, maka panggil fungsi ini. Jadi distories.create ini akan dijalankan apabila e, local storage di browser sudah ready, siap untuk menyimpan dan menerima sekaligus mengambil data local storage ya, Kalau kalau tidak ready maka bisa terjadi error. Makanya ada await ya. Await ini menunggu hingga ready baru distories.create-nya dipanggil. Jika Anda menggunakan await maka harus ada asyncronous di depan fungsi tersebut, oke. Okay? Nah, kita lakukan ini di app component.ts di sini. Pertama kita import storage. Masih ingat ya, app ts ini adalah root komponen yang dipanggil pertama kali ya ketika app-nya dijalankan. Jadi ini adalah lokasi yang pas untuk uh, membuat uh, local storage terutama kita ingin menambahkan login form Jangan lupa di constructor kita berikan initialize untuk storage-nya, storage, storage, oke okay, seperti ini, kemudian kita bikin ng, um, ng on ini, di sini, cuman kita beri async, ya async, kemudian kita await this dot create, ya. Oke, okay. jadi kita men uh, mengakses um, apa namanya storage dengan cara demikian. Nah, kita akan membuat storage untuk menyimpan user ID. Jika user ID-nya belum ada, maka kita tampilkan halaman login. Tapi kalau user ID-nya sudah ada, maka kita tampilkan ya, seperti biasanya. Ya, halaman masuk sudah masuk di dalam um, sementara kita tidak pakai web service dahulu ya, mestinya kan ada web service, connect ke server, ambil data user, connect, di compare passwordnya, jika benar maka boleh login seperti itu. Kita abaikan itu dulu, jadi kita masih uh, hard dulu di sini, teman-teman ya. Nah, um, siapkan sebuah variabel misalkan user ID, ya di sini user ID, sebenarnya ada username di sana, tapi tidak masalah, saya buat baru aja user ID yang kosongan ya. Kemudian, kita, um, Uh, seperti ini, oke? Okay. Kita isikan user ID-nya dengan uh, suatu variabel yang disimpan di storage, ya. di storage yang bernama variabelnya adalah user ID. Jadi, teman-teman, this.storage.get, -teman, uh, kemudian diikuti dengan user ID, ini akan mengakses data di local storage. Dengan nama variabel atau nama keynya user underscore id gitu ya. Dia akan akses di sana. Kemudian akan dimasukkan, disimpan di variabel user id. User nanti kita bindkan dengan view yang kita miliki di app component. Nah kemudian di app component ya Anda bisa buka uh, HTML-nya. Oke okay, Anda bisa lihat HTML di app component. Ini ada ion app. Ya, ion app yang besar yang ada menunya mungkin Anda sudah tahu di materi sebelumnya ada uh, router outlet juga nah, kita berikan semacam uh, sorry, kita berikan binding di sini dengan menggunakan uh, pengecekan uh, ngif ya. ngif, jadi kita pakai bintang ngif sama dengan okay. ngif ini adalah Um, direktif ya direktifnya salah satu direktifnya angular um, jika ngif-nya ngif akan mengecek apabila variabel user id-nya ada maka ionic app-nya ini akan muncul ya jadi kita tinggal tulis seperti ini ini artinya apa tag ion app akan dirender akan ditampilkan apabila User ID-nya bernilai sesuatu bukan kosongan maka dia akan uh, di ke layar ditampilkan. Namun jika tidak maka ini tidak tidak akan nol di layar. Sebaliknya kita bisa panggil alternatif lain ya saya copy paste bagian atas Ion App bintang ngif tidak user ID oke jadi kalau tidak ada user ID-nya, tidak bernilai 0, tidak atau tidak ada nilainya, maka tampilkan isi ion app ini, tampilkan app. tapi sebaliknya jika user ID-nya berisi sesuatu, bukan kosongan, ada isinya, maka tampilkan di bawah. Jadi ini semacam if else aja ya, if else biasa. Kalau user ID-nya nggak ada, nongol login. Kalau user ID-nya ada, nongolah halaman yang sudah Anda kenal sebelumnya. Ya, jadi ini hanya salah satu yang akan muncul, teman-teman, ya. Nah, di ion konten ini, kita isi form login. Form loginnya nya uh, seperti ini, gunakan card, saya akan replace tulisan ini, ctrl-v, ya, seperti biasa, ada card, card tutup, ya, ion item, ion item, dan seterusnya, ada input name, um, type-nya email, dan ada two-way binding ke apa namanya ini variabel login user dan ada variabel login password untuk passwordnya dan tentu saja ada tombol submit dan anda bisa lihat ada event binding klik dan akan memanggil fungsi login belum kita buat serta ada ion chip yang menampilkan error ya variabel login error jika ada nilainya maka menampilkan errornya apa misalkan passwordnya salah atau gagal connect ke server dan sebagainya Oke, okay. jadi itu adalah form kita yang bisa secara dynamic menampilkan uh, apabila local storage si user ID ada atau tidak ada. Oke, okay. kemudian kita siapkan tiga uh, variabel yang sudah di two-way bindingkan di form kita yakni login user, login password, dan login error di app komponen TS. ini ya, login user, login Password dan login error kita sudah punya, kemudian kita uh, uh, membuat fungsi login ini. Oke, okay. membuat fungsi login ini di sini, Nah, seperti ini, kemudian kita akan mengecek if this.login login log, sorry, login password, misalkan kita dami aja 1234 passwordnya. Kemudian jika iya, maka this. User ID sama dengan this login user. Login user. Nah, artinya kalau passwordnya seperti keempat, maka dianggap sukses login dan user ID-nya yang ini akan berisi nilai apapun yang kita tulis di input text login user. Oke, okay. kemudian. Um, kita simpan informasi tersebut ke dalam storage oke, okay. .set user id, ingat seperti framework 7, untuk menyimpan data ke dalam local storage biasanya diminta adalah dua parameter, parameter kunci i, yang harus uh, sama, kalau Anda mau baca maupun nulis, parameternya ini harus sama dan value parameter keduanya adalah value di sini tentu saja kita simpan si user id-nya. This.userid. Oke. Jika sukses untuk login. Namun, jika gagal, else, maka kita update login error-nya dengan suatu pesan error. Username atau password salah. Username atau password salah. Oke. Seperti demikian ya teman-teman, nah, kemudian kita akan coba running dulu teman-teman oke, okay. seperti yang dilihat ketika saya refresh, maka karena user id-nya belum ada, nggak ada isinya, maka yang muncul adalah form card ini yang ada dua elemen, yakni input text untuk login underscore user dan input text untuk password, oke okay. jadi agar bisa masuk ke dalam sistem ke, uh, menggunakan form ini, maka Anda harus mengisikan email Anda, misalkan ini terserasi mau di siapa dan passwordnya adalah 1234 oke okay. saya saya bikin salah dulu tekan login, maka username atau password salah ya. jadi login errornya diisi pesan salah dan karena sudah dibindkan Anda bisa lihat di sini, kita coba bikin yang benar 1234 Login maka yang terjadi adalah um, local storage-nya tercipta ya, local storage-nya ter, uh, terbentuk tercipta dan anda uh, di anda bisa melihat app NG, ngif-nya sudah jalan dan app yang ini ya yang menghandle isi yang sebenarnya itu sudah dijalankan sudah muncul ya sehingga kita bisa lihat apa namanya APP product form kita bisa melihat router outlet di dalamnya dan seterusnya, teman-teman. Oke. Okay. Nah, seperti itu. Oke, okay, hasilnya menunjukkan bahwa saat login dengan password selain 1.34, maka akan muncul as pesan error. Namun jika loginnya menggunakan satu menggunakan 1.34, maka yang terjadi adalah sistem akan membuatkan local storage User ID dengan data yang diambil dari uh, log User ID yang ada di text input formnya. Oke? Okay. Karena local storage sudah tidak null, maka halaman berubah menjadi halaman utama. Untuk menghapus local storage, Anda bisa gunakan perintah ini: await storage.remove. key-nya adalah key yang mau dihapus, misalkan User ID, ya. Nah, untuk exercise minggu ini, silakan Buatlah menu lockout, ya jika menu lockout ini ditekan, maka hapus local storage user ID, tampilkan halaman login kembali. Kemudian di server, di MySQL, buatlah tabel master user yang isinya hanya dua field, yakni user ID dan password, kemudian diisi data dummy, ya. misalkan Andre dan 134 untuk passwordnya, Ketika tombol login ditekan, maka aplikasi akan akses API yang ada di server untuk ngecek apakah user dan passwordnya udah benar atau belum. Ya, jika benar maka seperti yang anda lihat di latihan barusan kita bisa lihat root aplikasi masuk ya ke dalamnya. Namun jika gagal login tampilkan halaman form login beserta errornya. Oke, okay. date nya adalah h plus satu perkuliahan ya. Upload source app-nya saja dalam bentuk zip. Kemudian upload ke ULS.